membuat gambar proyeksi. Nah, kita contohkan di sini dengan menggunakan aplikasi ini ya, tapi boleh kalian menggunakan aplikasi yang lain atau dengan manual. Di sini di dalam proyeksi itu adalah sudut pandang, mau pandangan depan, atas ataupun samping. Di gambar, kita lihat di sini e, membuat satu objek Nah, ini ya, kurang lebihnya nanti ukurannya kita sembarang saja. Boleh kita ukuran seperti ini, lalu ini serat terus juga. Nah, contoh ya, terus bagaimana kita melihat objek dari atas. Nah, sinian ini pandangan isometri. Kalau kita lihat di sini, ini pandangan seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Ya oke, okay. ini ada di sini. Coba kita buat ya, kurang lebihnya ini ya. Ini hanya mencari sudut pandang saja, pandangannya seperti apa yang bisa kita lihat agar tahu proyeksi itu seperti apa. Melihat sudut pandang dalam proyeksi, ya melihat sudut pandang. Nah, ini kita lakukan dulu pandangan dari atasnya ini seperti ini. Lalu di sini ada lagi sudut pandangnya seperti ini. <tuh> nah, nanti ukurannya disesuaikan saja. Oke, ini seperti ini. Kasih aja 85. Terus jaraknya ini, nah seperti ini. Lihat ke atas ya, ke atas. Oke, ini berapa? 56. Oke, 56. Kita lihat lagi sudut pandang yang ini. Ada lagi yang, nah di sini kita lihat ada garis nah, garisnya itu seperti ini, cil saja. Nah, misalkan 20 ya nah, dari sini ini di pandangan seperti ini lihat lagi ke sini Oh ada namanya Oke di sini kita bisa menggunakan fillet ya nah ini kalau masih kurang tinggal ditambahkan kalau kurang eh, coba 25 lebih besarkah 25 Nah, dan ini pun kita samakan 25. Oke. Okay? Nah, seperti ini. Ini sama-sama 25, tetapi ini kurang besar ya. Ini masih 10, harusnya 25. Biar sama-sama besar. Nah, ini nah, jika udah seperti ini bagaimana kita melihat pandangan proyeksi ya, proyeksi Amerika atau Eropa. Lihat dari sini kita menggunakan uh, proyeksi Eropa ya Proyeksi Eropa Oke okay, ini ada lubang tadi ya Kita bikin lubangnya dulu Oke okay, ini sebagai lubangnya Nah eep, tek. Nah jangan dulu pakai ukuran dah Kita seperti ini Buat oke okay. Ini Boleh ya seperti ini Lalu kita save dulu Atau gimana Oke okay, kita buat ke sini ini kita buat sebagai latihan proyeksi, proyeksi ya, proyeksi Amerika, Eropa. Nah, oke, kertas soal kertas kita urusinnya lewatin dulu. Nah, di sini kalau kita lihat tadi e, proyeksi yang mana ya, seperti ini, ada sudut pandang dari sini. Ini top, pandangan top atau pandangan atas. Perhatikan di sini. Ya. Lalu di sini. Nah, seperti apa yang kita lihat? Jadi kalau bisanya di sini kita bayangkan. Ini kan seperti ini. Ini pandangan nah, harusnya kalau Eropa taruh ke sini. Kita lihat lagi di sini. Ada sudut pandang ini Pandang ini ke sini Betul nggak? Nggak Ya, kalau lihat dari sini Yang dicontohkan di sini Berarti Lebih kecil pandangan kiri Tetapi pandangannya Ditaruh di kanan Ya Ini pandangan sini Pandangan kiri Coba lihat Nah Betul nggak? Oke okay ya. Nah, berarti di sini, kenapa di sini ada garis-garis, sedangkan yang tadi tidak ada. Tinggal kita sesuaikan. Artinya, ini namanya bisa dilihat. Oh, ini ada garisnya. Terus, yang ini pun sama. Ada garis bayang, atau garis putus-putus seperti ini. Lalu, seperti apa yang bisa kita lihat ada namanya yang seperti ini adalah pandangan isometri ya jadi kalau proyeksi eropanya seperti ini kalau ini pandangan miring atau isometri nah, dari situ kita bisa mengetahui apakah ini sudah lurus, nah pasti kalau dengan menggunakan aplikasi ini pasti lurus, berbeda dengan menggunakan kita manual nah sama kan seperti ini Nah, ini pandangannya nah, lalu dari sini kemana lagi ini pasti sejajar dengan ini ya di lubang ini jadi tinggal kita sesuaikan apa yang mau kita tampilkan nah coba betul nggak seperti ini sih pandangannya ya boleh seperti ini nah oke okay. bisa digeser kemanapun ataukah yang ini mungkin ya oh ini akan kebalik jadi akan lagi beda persepsinya pasti beda nah ini jadi pandangannya isometri diambil dari mana ini eh, sorry salah salah kalau oh, benar ini ya kita hapus. kita geser kemana ini boleh geser ke sini, geser lagi ke sini, lalu ini ke sini. Nah, ini baru yang dijelaskan dengan proyeksi, ya proyeksi. Oke, okay? mudah-mudahan bisa dipahami pertemuan tentang proyeksi ini. Bagaimana kalau proyeksi apa Amerika nanti kita di berikutnya?